Alasan kucing tidak masuk surga menurut Islam, kucing adalah hewan kesayangan Nabi Muhammad alaihi wasallam. namun nyatanya kucing tidak masuk surga. Sekalipun kucing tidak masuk surga menurut Islam, namun Anda masih bisa bertemu dengan kucing kesayangan Anda di akhirat nanti. Ini sesuai dengan hadis yang artinya, Wahai Rasulullah sesungguhnya aku mencintai unta, adakah di surga nanti ada unta? Lalu Nabi menjawab, Wahai Arab Badui, sekiranya Allah memasukkan kamu ke dalam surga insya Allah. Maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melezatkan pemandangan matamu. Hewan peliharaan bisa menjadi penyebab seseorang menerima nikmat ataupun siksa. Seperti yang tertuang di dalam hadis ini yang artinya, seorang perempuan diazap karena seekor kucing yang dia kurung sehingga dia mati kelaparan. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka disebabkannya. Hadis Riwayat Buhori